5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik semuanya Selamat berdatang di channel youtube Kak Citra Apa kabarnya adik-adik semuanya? Aditra berharap kalian dalam keadaan yang sehat ya. Apakah kalian siap belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar apa ya, Adik-adik? Hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran tematik kelas 1 di tema 2, Kegemaranku, subtema 2, Gemar Bernyanyi dan Menari, pembelajaran yang kedua. Mari Adik-adik, kita belajar dengan penuh semangat. Dayu dan Lani senang menari, saat menari tubuh diliukkan Meliukkan tubuh dapat menjaga kekuatan otot loh adik-adik Dayu dan Lani berlatih menggunakan tongkat kayu Ini adalah gambar Dayu dan Lani yang sedang berlatih menari meliukkan tubuhnya Mereka meliukkan badan ke kiri dan ke kanan Bisakah adik-adik mempraktekkan gerakan berikut? Coba adik-adik ambil tongkat kayu dan kalian liukkan badan kalian ke kiri dan ke kanan Saat kalian meliukkan tubuh kalian bisa bernyanyi lagu Hey Yamko Rame Yamko Nah ini adalah lagu daerah dari Papua jadi lagunya seperti ini nih Adik-adik. Hey yam koram rambe yam ko aronawa kombi. Hey yam ko yam ko, aronawa kombi. Nah dan seterusnya ya adik-adik, kalian bisa cari lagu ini melalui youtube channel Jadi adik-adik ketik saja He Yamko Rambe Yamko Minta tolong kepada orang tua kalian Lalu kalian lakukan gerakan meliukkan badan ke kiri dan ke kanan menggunakan lagu He Yamko Rambe Yamko Dayu senang bernyanyi Dayu juga senang loh membuat puisi Dayu membuat puisi yang indah Dayu membacanya sambil bernyanyi Inilah puisi Dayu Nah puisi Dayu ini dibuat Dayu dengan kata-kata yang indah adik-adik Puisi Dayu berjudul Sahabat Mari adik-adik simak Kak Citra membaca puisi yang berjudul Sahabat Sahabatku Beruntungnya Diriku Memiliki sahabat Sepertimu Kamu membuat Hari-hari Menyenangkan Aku senang Bermain bersamamu Aku senang Belajar bersamamu Aku pun akan jadi sahabat yang baik untukmu Nah itu tadi puisi yang berjudul sahabat Apakah adik-adik semuanya memiliki sahabat atau teman akrab? Pasti punya ya adik-adik ya Bagaimana perasaan adik-adik terhadap sahabat atau teman kalian? Nah adik-adik dengan sahabat kalian, kalian harus saling mengasihi dan saling menyayangi. Tidak boleh bertengkar ya dengan sahabat kalian. Kamu telah mengetahui isi puisi Dayu yang berjudul sahabat tadi adik-adik. Sekarang kita akan melengkapi kalimat di bawah ini dengan kata-kata dari dalam kotak. Nah ini ada kalimatnya dan jawabannya ada di dalam kotak ini adik-adik Ada sahabat, senang, beruntung, menyenangkan, dan bermain Dayu merasa titik-titik memiliki sahabat Apakah merasa sahabat, merasa senang, merasa beruntung, atau merasa menyenangkan atau merasa bermain nih. yang cocok nih adik-adik Ya yang cocok adalah Dayu merasa beruntung memiliki sahabat Berikutnya sahabat membuat hari Dayu Membuat hari Dayu apa ya? Ya menyenangkan Dayu senang titik-titik bersama sahabatnya Senang apa nih adik-adik? Senang bermain Dayu titik-titik belajar bersama sahabatnya Dayu senang belajar bersama sahabatnya Dayu pun ingin jadi titik-titik yang baik Jadi apa ya adik-adik ya yang belum uh, ada di sini ya Ya menjadi sahabat Nah itu tadi melengkapi kata-kata sesuai kalimat yang ada Tulislah sebuah kartu ucapan pada teman terbaikmu Nah, tambahkan gambar yang indah di kartumu Adik-adik bisa membuat kartu ucapan Misalnya kartu ucapan ulang tahun Bisa juga kartu ucapan terima kasih menjadi sahabat yang baik Di sini Kak Citra punya contoh nih ya Kalian bisa buat kartu ucapan kepada sahabat terbaik kalian Misalnya kepada siapa nih Nama temanmu Lalu kalian buat tuh Kartunya seperti ini ya Kalian bisa tulis Kalian bisa kasih gambar Sesuai dengan uh, Imajinasi kalian Sesuai dengan apa yang kalian pikirkan Setelah jadi nih kartunya Kalian bisa berikan kepada teman terbaik kalian Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di mata pelajaran tematik tema 2 subtema 2 pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini membantu adik-adik belajar dari rumah. Terima kasih sudah belajar bersama dengan Kak Citra. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe.